Halo guys jumpa lagi bersama saya lagi guys ya kita bakalan main lagi cari cuan lagi dengan modal tipis 40 ribu kita main di gate of Olympus di sini aku udah standby bed 6 ribu langsung kita kita gaskan 50 turbo spin tanpa basa-basi centangnya kita aktifin semua di sini semoga kita langsung dikasih free spin gratisan ya guys ya kalau nggak ada free spin kita meningoin ya 6 ribu soalnya coy, ya betnya ini berapa kali spin ini hilang nih guys ya oke di sini pun jawa lawa responnya bagus langsung dikasih dong <laughs> langsung dikasih pecah pecah pecah pecah pecah dan dikasih turun langsung skater gratisannya oke mantap us thank you banget sini semoga lu juga ngeprank ya cakep langsung petir biru dong langsung kali 12 sini kita respect ya us lagi bagus ya ya langsung hmm, kali 12 mampus yuk sisa-sisa ini ini bahaya ya, biasa nih petir petir petir perlu petir lagi sini jangan nggak sampai nggak petir cok lumayan tuh kali 12 di awal-awal coy ish kali duanya Alhamdulillah Win. Nah cincinnya pecah di sini, oke konek kali lima, belum lumayan kali 10 jadi kali 22 dong. Hai cakep. Dua ribu. Nah di sini kita dapat superbi, cakep kita auto sampak di sini guys ya. Dikasih langsung sensa sensasionalnya di sini dua ribu. Nah di sini tiga ratus k ya. Nah nambah lagi ini udah tiga di atas nambah lagi ijo 5.500. skater Oh, is Petir. Kali 25 lumayan nambah lagi profit kita di sini 138.000 dapat nice. Nambah terus cuan kita di sini. Nah, enak banget, Cok. Di awal-awal langsung kasih ke free ya. Betting, betting, auto WD, mah Di sini saldo tinggal 28.000. Berarti kita habis cuma 12.000 ya. 12.000 kita habis di sini masih 6 putaran lagi sini kuningnya pecah kali dua birunya boleh turun. Cakep. Biru habis itu ah susah coy ya. Cuman lima, lima, lima gambar doang, 162.000 ya. Oke, tambah lagi. profit kita di sini dua putaran, eh dua putaran, 27 puluh tujuh multiplayer. Udah sisa tiga putaran terakhir. Bolehlah dong, tonikin lagi. Oke, birunya cakep. Oke, okay, ungu jandanya pecah jadi lima ribu rupiah kali dua Nice banget di sini, dapat lagi satu nambah lagi pundi pundi kemenangan kita ya. Jadi di sini, laporan tiga di sini tinggal bangke kali kali gede nya. mau connect udah last pin terakhir oke guys ya aman 836.000 rupiah disini langsung naik saldo kita jadi 850 dan sini aku bakalan stopin langsung karena udah cuan di sini kita reset langsung dan di sini kita bakalan main santai <laughs> main santai dah guys ya sini aku kasih di beten 1000 kita kasih di 70 putaran otomatis dan untuk kalian semua bosku yang baru bergabung thank you banget udah ngulangin waktunya guys ya jangan lupa dibantu like nya komen juga share, -share nya juga bisa guys ya dan yang belum subscribe di-subscribe dulu ya Bang Abangku nyalakan juga notifikasi loncengnya supaya kalian gak ketinggalan updatean terbaru dari channel kita ini guys ya dan bermainnya cuman di guys eh di guys di Gate of Olympus aduh susah banget ngomongnya udah kita panggil us aja ya mengus ah eh, main di Uus, ya, guys ya updatean terbaru seputar main game of Olympus bocor-bocoran pola terbaru ya dan di sini dapat profit banget guys ya modal 40.000 langsung dikasih 800.000 an nih mampus konek di awal-awal langsung kasih free spin dan isinya bagus itu lumayan banget itu sesuatu yang wah guys ya nah <tuh> di sini pun lagi hoki guys ya dan cuman di sini selalu aku ingatin untuk kalian bosku di sini cuman hiburan semata bang abang ya cuman hiburan semata game doang jadi kalau kalian ingin bermain jangan terlalu over banget dan jangan sampai ini jadi, jadi jangan dijadikan mata pencarian pokoknya ya dan kalau ingin deposit cukup pakai dana kenakalan Jangan sampai pakai dana keperluan pribadi Atau keperluan-keperluan yang lain ya. Yang penting-penting jangan dipakai Cukup pakai dana, ke, uh, dana kenakalan Atau uang-uang uang, uh, atau dana-dana dana lebih ya Oke cincinnya pecah Kita masih aman Kita digini lumayan Dapat spree spin pertama langsung cuan sih makasih lah Enki ya, us us gacor. Yeah, Mantap. Kita mau dapat 40.000, naik lagi ke 800.000 udah lumayan banget sih, ya Udah lumayan lebih dari cukup coba ya. Di sini jelas bakal kita WD 800.000-an, guys ya. Makasih banyak untuk kalian semua bosku ya, Bang ya. Abang-abangku nih yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Thank you banget selalu nge support channel kita ini. Dan jangan lupa ya, dibantu like, komen, share Bang ya. Seperti tadi dan seperti biasa, Bang ya, di sini memang 33 putaran lagi kalau dilihat nggak bakalan dapet saldo juga kalau mau diterusin juga ya enak ini ini aku 800an lebih aku bakal beda ya dan di sini kita bakalan jumpa lagi ya di next video dengan pola terbaru untuk bermain di US ya jadi nyalakan juga notifikasi loncengnya dan seperti biasa di sini untuk dulu dulu ya salam sensasional dan bye bye thank you guys ya.